Nabi bersabda, ada dua mata yang tidak akan dijilat oleh api neraka. Mau mata kita nggak dijilat api neraka? Pertama adalah orang yang zikir kepada Allah meneteskan air mata. Yang kedua adalah orang yang menjaga di malam hari keamanan kaum muslimin. Supis itu. Mana supis? Nah, supis jaga malam supaya... Umat Islam nyenyak, tidurnya nggak terganggu. Maka melototnya supis, ya. melototnya supis nggak tidur, sambil hatinya zikir. Makanya pegang tasbih, bukan ngobrol kemana-mana. Pegang tasbihnya, zikir kepada Allah semalaman. Maka itu mata tidak akan dijilat oleh api neraka. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah Fi kulilam hatin Wa nafasin adadama Wasi'ahu